Bismillah Alhamdulillah wa wa la khala wa la kuwata illa billah Ramamu'at -um -um -um. Saudara-saudaraku semuanya Untuk Bapak Ibu Semuanya yang berada di Kupuk saya ini Saya inginkan Banyak-banyak terima kasih Bantu -um, panjang dengan semuanya Sudah Mau datang ke kupuk saya ini Mohon maaf apabila dan pelayanannya mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya saya mohon maaf terima maaf pada panjenengan semuanya dan saya juga mengucapkan selamat siang untuk hmm. saudara saudaraku subscriber super Resmi KSC. Ucapan Di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka walaupun hanya lewat zoom. Semoga kita bisa mencari silaturahmi, tuang doa, doa, saling mendoakan dan menjadi saudara setiada selamat selawas yang Amin ya robbal alamin. Siang hari yang berbahagia ini Saya akan Berbagi kisah pengalaman Waktu saya masih Berada Di pondok Sidogiri. Bukan maksud saya Untuk menghasilkan pelautan Tetapi saya hanya Berbagi kisah untuk menambah Pengetahuan Kalau ada baiknya Semoga bisa memberikan manfaat Dan kalaupun ada Silentnya itu murni karena kebodohan dan kesalahan saya, saya yang bodoh. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi begini, waktu saya masih berada di Pondok, itu ada salah satu santri yang pulang, tilik itu Telah silaturahmi suami kepada bapak ibunya. Sate tersebut balik kembali ke pondok pesantren. Ketika sedang di dalam perjalanan menuju ke pondok, di dalam kereta, beliau ini ketemu sama pengamen pengamen tersebut minta uang biasa kalau pengamen kan ah, nyanyi gitu minta uang ke penumpang ketika minta uang ke satri yang mau keponga tersebut sama satri tersebut gak dikasih Kita kemudian Ongkosnya itu nih nipis banget karena gak dikasih Pengamenya tadi ngamuk. Pengamenya tadi mah marah. Ketika marah, terus akhirnya berantem sama santri tersebut. Karena santri ini adalah kakak seperdua, begitu ya sudah lama di pondok. Jadi dia juga sering belajar silat. Dia ya, kalau di... Pondok Wajanat Negeri Rumah Hamid ini juga salah satu gurunya PSHT Jadi biasa main silat dan gitu, Biasa Apa namanya Bermain silat Karena sudah jago mensilat Maka untuk Nanganin untuk Ngalahin pengamen ini gampang aja Jedar jedar Pengamainya Bapak Dulur kalah. Setelah itu, beliau lanjutkan perjalanan sampailah di Pondok Sedogir, gitu, di Pondok Al dan Pulau. Ketika sudah sampai di pondok, biasanya, atau ini, kalau ada santri yang baru pulang begitu sampai di pondok itu, ketika Showan menghadap ke beliau itu, senyum. Gitu. Nah, ini kok di depannya satri ini cemberut aja ini apa ini Menang kayak gitu nggak senyum nggak apa gitu satrianya ya bingung ini nggak ditanya ini apa cemberut kan gitu. setelah satrianya bingung dalam hati satri ini berkata biasanya apa ini kalau saya pulang dari sewa dari rumah itu jadi sini kok senyum kok ini kok cemberut aja gitu Terus tiba-tiba Abah ini nyelebut Ngomong Kamu itu loh belajar Silat belajar Di pondok bertahun-tahun Dengan penuh Susah payah Dengan penuh dengan pengorbanan Kok cuma gara-gara Uang receh saja kok Kamu rela Mengorbankan ilmu yang kamu Cari dengan susah payah Dengan penuh perjuangan Dengan penuh pengorbanan Cuman gara-gara uang receh saja Kok kamu lebih Mementingkan uang receh kamu Daripada Ilmu kamu Cuman gara-gara Uang receh saja kok kamu lebih Mengutamakan Uang receh kamu Daripada ilmu kamu Kamu kan tidak tahu kalau orang pengamen itu juga mencari rezeki untuk anak-anaknya. Cuman karena uang raja saja yang kamu bisa ngasih uang raja seribu atau dua ribu, kamu lebih mengutamakan nafsu kamu, lebih mementingkan uang raja kamu daripada ilmu kamu. Setelah dengar seperti itu langsung cantik tersebut kaget mati. Terus setelah itu Abah matu sekarang kamu balik lagi Dan kembali lagi ke tempat kamu bertekanan lagi di mana terus kamu minta maaf sama orangnya setelah itu kantor tersebut balik lagi Akhirnya nyari lagi nyari dari pengamen tadi. berhari-hari akhirnya ketemu terus minta maaf Kalau bisa dengan memberikan uang raja saja kita tidak bertengkar Lalu kenapa harus mengutamakan hawa nafsu Kalau bisa dengan cara yang baik kenapa harus dengan cara yang buruk Kenapa lebih mengutamakan uang raja daripada keilmuan kalau kita digodain anak kecil terus kita itu marah lalu apa bedanya kita dengan anak kecil tersebut kalau kita ini sudah besar nih kita sudah dewasa seperti ini lalu kita digodain sama anak kecil kalau kita ny marah lalu apa bedanya kita dengan anak kecil tersebut? Orang yang sakti itu Orang yang hebat itu Bukan orang yang mampu Mengalahkan musuh-musuhnya Orang yang sakti itu Orang yang tidak bisa Dimusuhi Yang ketika dicaci Tidak balas Mencaci Yang ketika ditantang Tidak menantang orang yang seperti itu yang seperti huruf alif. yang tenang tanpa Allah tanpa goyah dengan semua hal yang ada di sekitar. Jadi kalau orang masih petantang-tenteng ajidung ajiduna itu biasanya masih dalam taraf belah belajar. Belajarnya masih pertama ma masuk. Orang kalau pertama belajar itu biasanya Ketantang, ketenten Orang kalau masih aman Kalau pernah masuk persilatan Kalau orang yang bikin kisuh kisur gitu Biasanya malah yang baru-baru pertama belajar Tapi kalau yang sudah jadi Warganya, kalau sudah Yang benar-benar Belajarnya sudah benar-benar mendalami Orang benar-benar belajar Ilmu bela diri, itu bisa mengendalikan Di diri Orang kalau sudah Benar-benar bisa belajar diri Bisa mengendalikan Pengendalian di diri Seseorang hanya bisa Mengetahui dirinya Apabila dia bisa Mengendalikan diri Dirinya Jadi jangan usah Takut kalau sampean itu Merendah bakal direndahkan Tidak Ketika sampean mengajeni orang lain Sampean pasti akan diajeni orang lain Orang lain ketika sampai ingin dihormati, maka hormatilah oranglah orang lain. -orang. Kalau sampai ingin disayang orang, ya sayangilah orang lain. Hidup ini adalah pelajaran. Pelajaran. Semua yang ada di alam semesta ini adalah guru. guru. Sampai ingin dapat jantung, ya harus mau nanam jantung. Harus mau nanam jagung Ingin dapat padi, ya harus mau nanam padi. Sampai ingin bisa yang istri harus mau menyayangi, istri sampai ingin dihormati orang lain, dia ya harus bisa menghormati orang lain. Mm -hmm. Terus terlalu sampai ngajeni orang sangat baik sekali, itu sampai nanti pasti diajeni sama orang lain. Mm -hmm. Sampe pengen diajeni sama teman, sampai harus bisa ngajeni mm -hmm. teman. Kalau pengen teman ngomong baik sama sampean, sampean gih, kang. Pemalihaman hidup Minta mulai 10, orang kalau ada orang duduk ya jangan jalan di depan, di depannya, kalau mau jalan geng, matur, ngungkuk, pesan ngajari orang pasti sampai nanti diajari sama orang. Tidak bakalan sampai tu ngajari duduk merunduk di depan orang terus sampai nanti di bisu tidak sampai petantang-petantang dijancuk dancuk-dancuk sama Gitu loh. Sama kalau pengen gajah orang, yuk ngajah, oh. No, no. Semoga kisah pengalaman saya waktu di Pompe ini yang terjadi sama teman saya ini bisa menjadi pengalaman dan juga menambah pengetahuan untuk saudara-saudara semuanya. Tidak perlu petantang-petenteng, tidak perlu setiap komentar yang dulu harus dijawab. Tidak perlu harus menjelaskan tentang siapa Panjenengan langit itu nggak perlu ngomong kalau dia itu tinggi, madu itu nggak ngomong kalau dia bisa itu manis, ya. memang sudah manis. Emas itu buat di dalam lautan karena dicariin orang, yang batu buat diabang-abang, no ditawa-tawa nenggek Batu karang, emas berdasar kalian, nohil Jadi yang terpenting adalah bagaimana diri kita baik kepada Allah, baik kepada orang tua, dan baik pada sama. Allah semoga kita manfaat untuk sudah saudaraku Saya ucapkan terima kasih kepada Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. <tuk> Matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan saya oleh-oleh, masya Allah ini adalah makanan. Eh, iya siap. Saya mau baca ininya, sayang. Okay. Dari Bapak Ibu Juwadi Temanggung.